Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Semoga sehat selalu Untuk yang menonton youtube ini Semoga dilimpahkan rejeki yang banyak Dan diberikan pahala yang banyak pula Semoga isi konten ini bermanfaat Amin amin ya robbal alamin Oke tidak usah tunggu lama-lama lagi Buah mangga beli di London Jangan lupa memakai peti Yuk mangga ditonton dan dinikmati Dia masih punya banyak pekerjaan, tapi masih sempat-sempatnya mengantarku. Aku merasa begitu bersyukur memilikinya. Terkadang aku masih tidak bisa percaya memilikinya. Dia terlalu sempurna untukku. Hari pertama aku bekerja dan aku sudah sangat menanti hari ini terjadi. Jika biasanya aku bekerja memakai pakaian sopan dan tertutup di tempat bekerjaku dulu. Maka hari ini pakaianku terbuka, lebih berani dan lebih tidak seperti biasanya. Tapi masih dikatakan sopan. Saat sampai di perusahaan itu, resepsionis langsung menunjukkan arah menuju ruangan tempatku bekerja nanti. Seorang wanita langsung menyambutku sampainya di sana. Miss Arabella, tanyanya Rama. Aku mengangguk kecil dan memberikan senyum terhangatku. Pak Jonathan sudah menunggu Anda di dalam ucapnya melirik pintu ruangan calon atas engkut yang tadi tepatinya Terima kasih aku sekali memberikan senyum pada wanita yang tebak umurnya sekitar awal 30-an dengan tubuh gemetara yang berusaha kusembunyikan. sembunyikan perlahan mendekati pintu besar nan kokoh sedikit berdehem sebelum mengetuk pelan pintu dengan ragu. Masuk, terdengar suara di dalam. Menyingkirkan rasa ragu, aku pun membuka pintu perlahan. Seorang pria berusia 30-an dengan wajah yang tampan menjadi objek pertama mataku memandang. Sekilas aku terpesona sebelum tubuhku tergetar samar. Sial, aku tidak boleh terlihat gugup. Selamat siang Pak, saya Arabella, sekretaris baru yang menggantikan Pak Ilham. Ucapanku saat duduk di kursi empuk tepat di depan Pak Joha. Nathan Aku menunduk melihat pandangan menelusuri penampilanku dan di riang itu muncul. Aku berlebihan jika berpikir pekerjaan dengan Pak Jonathan itu akan terasa buruk karena pada kenyataannya aku menyukai pekerjaan baruku. Pak Jonathan sangat baik. Sikapnya begitu berbeda dengan pertama kali aku memasuki ruangannya. Dia lelaki yang hangat. Wajah tampannya tidak banyak berubah, malah semakin tampan di usianya sangat matang. Tubuhnya tinggi dan mungkin sama dengan tingginya Nathan. Nathan Ardijaya pertama, kekasih sekaligus tunanganku selama lima tahun terakhir tiba-tiba saat memenuhi pikiranku sudah dua minggu tidak ada kabar dari semenjak kepindahanku lima bulan yang lalu dan aku begitu merindukannya sosoknya yeah. yang biasanya datang sendiri sekali kini jarang datang apa mungkin dia mulai lelah dengan jarak yang terbentang di antara kami bela suara seseorang menyadarkanku dari lamunan Wajahku menoleh pada sosok tampan dan tegas di samping. Iya pak, sudah sampai. Aku menoleh ke sekeliling. Mobil Pak Jonathan memang sudah terhenti di di depan kosanku. Oh pak, maaf tadi saya melamun. Aku menunduk, lalu memberikan senyuman terbaikku. Terima kasih sudah mengantar. Saya masuk dulu pak, selamat malam. Sebelum aku melangkah turun, tanganku lebih dulu menahan pergerakanku dan semua berlangsung secepat dan tangan lainnya menoleh wajahku kemudian wajah itu mendekat lalu bikin bibirku... aku masih terlalu kaget hingga hanya terdiam saat bibir telah melepaskan bibirku Selamat malam Bung Ces. ucapnya menyerah Sangat lembut Kemudian mobil itu menjauh meninggalkan aku Dan terdiamku Bahkan Tidak ingat kapan aku keluar dari mobilnya Dari mana saja Kecang dengan bosmu Sebuah sindiran penuh penekan terdengar Di sosok di depanku. Saat buku baru saja terbalik Makan disana menyandar Pada pintu kosanku wajahnya yang tampan terlihat nyeram menahan amarah, kelelahan terlihat jelas dari cekukan di wajah.